Allah Ta'ala ilham kepada Mok Nabi Musa supaya lepas lepah hanuk hanyuk, peranyuk di dalam sungai saat ini akan kembali semula kepada dia. Sebab budak teriak. Musa teriak. Nak cari susu. Siapalah kacik mudah-mudah. Siapalah nak menyusu aku ni. Maka Alhamdulillah klik semula Nabi Musa kepada Pangkuan ibu dia Itulah Amma balag'a syuddahu Wa stawa Hukman wa Wa وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانَ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ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 Ayat 14 sampai 17 suratul khasas Masih lagi kita sambung uh, Kisah Nabi Musa AS Di dalam surah ni Sebelum daripada ni Iaitunya hubungi dengan Nabi Musa Masa dia kecil-kecil Masa dia budak Dalam tafsir mengatakan bahawa uh, Nabi Musa dibawa Supaya uh, apa ni? Dicari Siapa yang nak menyusu dia Setiap orang tina Yang ada susu pada waktu itu Pakat tawa diri belakang Katanya nak makan upah Menyusu budak Tapi Allah raya dah Di dalam ayat yang kedua belah Dan kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukan ini. Jadi ketika Nabi Musa ni hola mulut dia ke dada orang-orang tino, orang tu orang tino ni tino tu tino ni banyak sehingga dalam tafsir ayat katanya dibawa siapa ke masuk di dalam dada. Masuk dalam nak. Siapalah nak menyusu budak ni? Ini kamsang daripada Asyaf. Nak cari ibu menyusu. Tetapi apabila pergi jumpa dengan muk Nabi Musa. muk jumpa dengan anak. Maka dengan sendiri. Pak, minum susu lalu dah. Inilah menunjuk katanya. Allah Ta'ala ilham kepada muk Nabi Musa supaya... Lepah lepas hanyut peranyut di dalai sungai saat ini, akan kembali semula kepada dia sebab budak teriak Musa teriak nak cari susu siapa lah kacik mudah-mudah siapa lah nak menyusu aku ni maka Alhamdulillah klik semula Nabi Musa kepada pangkuan ibu dia itulah dikatakan Mok Nabi Musa pegaw dia ni Dengan upah daripada istana Fir'aun Jadi makin upah Mok Nabi Musa pun tak ada wayak katanya Musa ni anak dia Dia katuk rahsia ni Jadi dia nyusu adalah upah daripada istana Fir'aun Fir'aun pun duduk Duduk wasuasa ke Eh Musa ni lagu mana ni ha, tu. Tapi Dia tak khabar katanya Allah Ta'ala atur siap-siap dah Katanya budak kecil ni lah Yang akan merutuhkan Kerajaan Firaun pada satu hari nanti Mok Nabi Musa pun Allah Ta'ala rayak Belum pada ni Katanya budak ni lah yang akan menjadi rosun Di suatu hari nanti Itulah kisah dia apabila berlaku Allah Taala ayat Dari ayat yang ke-14 falam walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa inma dan tatkala Musa sampai ke peringkat umurnya yang cukup kekuatan Dari tafsir ayat katanya Nabi Musa ni umur lebih kurang 30 tahun ada waktu tu besar lah umur 30 ni kira ratanya orang okay, muda sudah pun sempurna ke muda air -e dia apabila dia sudah berdewasa dan, dan apa ni? kami beri kepadanya kebijaksana air -e serta ilmu pengetahuan Alhamdulillah Hanya, Allah janji siap-siap lah katanya akan Beri kepada Nabi Musa pasal itu. Allah beri ilmu, iaitunya ilmu yang diberi kepada semua rasul tiap-tiap orang dengan melalui widiopahir. Wahyu tak mari lagi pada waktu tu. Tapi orang nak jadi rasul ni, Allah tak ada jaga hidup dia, hidup yang betul, akhlak yang mulia dan dia tak pergi buat salah. Tu semua orang jadi rasul pun. Tak ada kira rasul mana-mana. Allah -mana. Allah jaga akidah, amalan, perbuatan, percakapan. Wa kana wa kadhalika najzil muhsinin. Allah ayat katanya apabila diberi ilmu kepada Nabi Musa ketika dia berumur lebih kurang 30 tahun dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Begitulah Siapa-siapa yang Allah Ta'ala jaga Akidah Amalah dan fikir Maka kita boleh tengok Orang yang bukan rasul pun Kita boleh tengok Boleh boleh Perhati Orang ni hidup dia Dia tu Hendak nak jadi molek Daripada kecil-kecil dia lagi Molek Molek molek. Walaupun ia ada Salah silap sikit sebanyak Orang tu Tak ada dikira mana Sebab tu Umumnya Orang, orang Dia Nak jadi Orang yang berjasa kepada umat cuba perhati tengok berang hidup ciwit kong telekon tak ada perawat yang tak boleh bukan katanya dulu atok orang berdaya, orang tapi-tapi lah ni mengiduk baca kitab orang mengiduk jadi juruh juruh hilang tu pun kali sekiranya dia mengaku katanya dia dulu dia tak boleh mano. dia besok buat dosa besar ataupun buat tu gitu, buat gitu. tapi lah ni ya tak dah, dah. Yang mengajar orang ataupun Dia boleh duduk di dalam cara hidup dia adam Kita tak biasa Tak biasa Temung mana lah Orang-orang jenis pasal ni Tapi katanya, orang yang katanya Orang dan Allah Ta'ala jaga Kebaik ke Seumur hidup dia Sejak daripada kecil-kecil lagi Dia jadi orang berjuru Perakwat dia tak biasa pun Apakah lagi Nabi Muhammad SAW yang Nabi besok satu kali. Ini saya sec cerita dalam ini dah. Nabi masa dia wairun. Umur belah-belah. Tersebut di dalam sejarah Nabi. Asirah As an nabawiyah Rakyat katanya dia pun. Dua azir juga nak tengok. Orang-orang jahiliyah. Orang-orang arak. Dua joget, dua minum arak. Dua gotu, dua go ni. Tapi dia berasa malu nak gi kau kauរួម sekali bila ada satu satu majlis perhipun ni orang-orang yang ada pasang lagu-lagu itulah pasang joget minum arak go tu go ning go tu go cuba kita gambar katanya tesakan yang dibuat oleh orang Arab pada zaman itu nabi ni ginai atah-atah naik atas bukit naik atas bukit nak tengok tapi Allah Ta'ala tak ada hendak? Nak beri Nabi boleh tengok tak? Nabi rakyat katanya, aku apabila jengok tengok. Ngan yang merah. Bila tengok pak tu, lama pun seminggu tidur. Tidur di atas batu tu sampai ke pagi esok. Jago jago, ni jago dengan panah matahari. Bila Nabi bangun pak tengok, weh curah dah ngan habis dah. Orang kelik habis sebab orang main-mainlah. Ketika itulah Nabi Royak katanya, "Aku berazam tidak akan kau ruam ataupun tidak akan kiokong dengan amalan-amalan jahiliyah Sejak daripada hari tu. Ha nak Royak katanya, orang Tuhan pilih jadi rasul, jadi nabi ni, dia molek sejak daripada mula-mula lagi hidup dia. Apa tah lagi, kita zaman sekarang ni yang kita gelomok dengan banyak-banyak maksiat. Tersekan tu go to going go to go, go ni banyak perkara. Tapi bagi orang yang Allah Taala nak jaga, hidup dia nak jadi molek. Allah takdir hidup dia. Mai tiok kong ski abu dengan benda-benda tak molek sat Alhamdulillah, kita nak kita kena minta lagi tu. Kita duduk seolah katanya hujan. Hujang apa tu hujan maksiat. Siam Allah, siam Allah, maksiat Banding suka dengan ujian Kalau uje tak piyah Kau kena kaki kita Cerak lah, ya kena piyah Kaki kita Kena piyah, sikit sikit sebanyak. No, ayat katanya, kita nak lari tak boleh Daripada maksiat pada zaman sekarang ni Kalau kita perhati Kalau kita tak kecek Ya kena, kau pasang kena tengok kalau tak si tengok, kena tetapuh. Begitu gap ni kata. Sekis banyak ada belaka. Tapi jagakanlah amalan kita, perbuatan kita, usaha kita supaya terselamat daripada perkara-perkara yang tidak diingini oleh Allah dan rasulnya. Alhamdulillah. Inilah Allah kaya katanya apabila Nabi Musa umur lebih kurang 30 tahun dah, maka Allah beri kepadanya ilmu pentahuan dan memberi lebih ke. maknanya takdir hidup dia tu takdir hidup Moled tapi tu pun ada plot juga ha tengok ni cerita yang ada ada dalam surah al-qasas ni wada khalal madinati ala hina ghaflatin min ahliha dan masuklah ia ke bandar mse dalam masa penduduknya tidak menyedarinya dikatakan katanya nabi Musa ...masuk dalam bandar Mesir... ...pada waktu pada hari dia duduk dalam negeri Mesir dah. Tapi pergi ke bandar. Nabi Musa ni tak biasa... ...giduk pen-pan... ...sebab Fir'aun dia cara kepada Nabi Musa ni... ...sehingga orang ramai-ramai sebut katanya... ...ibnu Fir'aun. Nabi Musa ni adalah anak Fir'aun. Dijaga dan dipelihara dengan secara molek... ...piti-pitan... Hamak ke haminu hati ha, duk harga po duk dalam Rabiq Wainai sungguh dan istana Firaun tiba-tiba satu hari ketika orang ramai goliknya duk qailulah qailulah ni artinya tidur di waktu siang hari yang sangat panas Nabi Musa pun biasa telitah eh biasa nak jalan dalam nak jalan adalah kedah ketika dia tubik daripada istana dia tubik pun tubik dengan senyap-senyap tak ada minta izin dengan firaun dan tak ada royak kepada orang dok jaga pintu istana lalu didapati di situ dua orang lelaki sedang berkelahi dia tengok orang dok tengah-tengah balah seorang so, dari golongenye sendiri yakni dari kaum bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya yaitu dari kaum Firaun. Ya dua dua kumpulan besar pada waktu itu. Yaitu nya orang Bani Israel daripada anak cucu Nabi Yakub, Nabi Ishaq. Ni dia panggil anak cucu Israel Israel tu sendiri Nabi ya qub. Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah nama dia Israel Ha Anak cucu dia belakon Nabi Musa apa anak cucu dia? Satu kumpulan satu orang lagi iaitu nya kumpulan Qibti. Qibti nya iaitu nya daripada trakun Firaun. Bila Nabi Musa tengok orang dua orang Dia tengah balah nak pakai. Tiba-tiba ke apa? Maka orang yang dari golonginya Meminta tolong kepadanya Melawai orang yang dari pihak musuhnya Puak Nabi Musa ni Panggil Musa Hei, tolong, tolong, tolong, tolong tolong, Yang ni nak bunuh kita ni Masya Allah Musa pun menumbuknya Lalu menyebabkan orang itu mati Anilah Orang muda Dia tumbuk katanya Nabi Musa tolak eh. dalam setengah riwayat katanya buka dia tumuk, dia gocoh ada. tapi dia tolak orang itu dengan kekuatan yang ada pada Nabi Musa tu, maka matilah orang itu Nabi Musa pun berasa roba lah hati aku buat dengan tak sengaja tapi orang siapa kau mati nah, gitulah pada saat itu Musa berkata ini adalah dari kerja syaitan Ha ni dari amal Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyebab, yang menyesatkan yang nyata angkaranya. Ani Nabi Musa mula berasa sesal di atas perbuatan dia yang dia buat tak sengaja. Tulah hadis yang saya baca panjang pada hari Jumaat kemarin dulu. Hak umat ramai-ramai pakat pergi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa baik hak dah ni. Da, da, da, da. Aku besok bunuh manusia atas muka Masa hidup aku dulu Aku tak say syafaat kepada kamu Mungkin kepada Nabi lain Nafsi, nafsi, nafsi Tu Nabi Musa duk sebut Sebab apa? Dia berasa katanya dia salah Hak dia duduk bunuh Seorang manusia daripada Kumpul Qibti Lepas tu Peristiwa lebih pada ni Nabi Musa mula sesak Lepas tu dia lari oge okay, nak tamlah dia Firaun pun bertau kata nya ah mun Musa aku duk peror-peror-peror mun pen tapi akhirnya membunuh orang deh ha tulah Firaun sang suruh tahan-tahan dia tamlah Nabi Musa sehingga Nabi Musa lari daripada istanun sa ni gi ke Madian iaitu nya gi ke Palestin maka masa banyak hari sehingga dalam tafsir rakyat kata nya tak ada makan ni yang Nabi Musa nak makan duk dalam Perjalanan yang sangat jauh ni. Sembilan hari. Sehingga. Dia apa ni? Kulit-kulit dia jadi kuruh. Kering. Kalau orang tengok. Tak kena katanya. tu musuh. Sebab apa? Kering. Sebab hoi Dan. Tak ada makan ni. Yang dia nak makan. Itu nah, insya Allah. Dah, kita sambung semula. Kesoh ni. Yang. Oh yeah. Hubungnya dengan Musa alaihissalam wa, ala wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh